untuk malam ini adalah acara spesial Akikah Abang El yang tentu acara ditunggu banget oleh para fans sejati yang Alhamdulillah sedang berjalan acaranya persahabat ya. Bangun akan memberikan momen-momen spesial di acara Akikah Abang El Untuk pertama persahabat ya perhatikan di sini ada mama spesial nih, room tur rumah Abang L ya, wow, dia Lesti tentunya sangat cantik banget untuk penampilannya di acara Aki Abang L Masya Allah. Mudah-mudahan tentunya dia Lesti selalu banyak doa dan dukungan, amin. Dan kita lihat juga ke mama berikutnya, selain dari Elasti, tentunya. Menjelaskan tentu menyambut para tamu ke rumah Dan kita lihat juga persahabat Ada mama spesial yang membuat kita ngakak ketawa bahagia Lesti Kejora nyanyi diiringi piano oleh kakak Bilar Dan ternyata main pianonya salah mendunuh persahabat ya kakak Bilar Hingga membuat jadi alasti kesel Ini membuat kita tentunya ngakak ketawa bahagia persahabat Ya dari awal saja membuat kita semakin tentunya dibuat gesrek oleh tingkah laku yang tentu disuguhkan oleh idola kesenangan kita. Ini wow, masyarakat banget! Hingga komentar pun banyak diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Siske Sker Kika2, baru mulai udah ngakak banget. Persahabat, ya, betis si Leslar, katanya tuh memang luar biasa banget, ya. Idola kesayangan kita selalu membuat kita gembira, bahagia, dan ketawa ya, ngakak saat melihat kelakuan yang tentu dilakukan oleh Dede Lesti dan Kakak Rizky. Bila dan selanjutnya juga, para sahabat, perhatikan di sini ada mau spesial yang membuat kita semakin bangga dan bahagia. Wow, alhamdulillah, pengisi acara di situ ada Arafi Ahmad. Dan tentu yang membanggakan Alhamdulillah Istri Gubernur Lampung juga turut hadir Dalam acara akikah Tasyakuran Abang El Persahabat yang merasa bahagia banget ya Wow, istri Gubernur Lampung aja turut hadir di acara malam hari ini Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan dan yang kita dapatkan Mudah-mudahan Leslar menjadi Contoh baik dan menjadi selalu inspirasi untuk banyak orang Berikutnya, perhatikan juga Ada sebuah kabar spesial nih Unggahan spesial juga yang tentu diberikan oleh Ibu Riana Selaku istri Gubernur Lampung Yang berfoto dengan Abang L Persahabatnya Abang L selalu tertidur Masya Allah di Gendong oleh Ibu Riana, masya Allah mudah-mudahan Abang El menjadi anak pintar, anak cerdas, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Dan berikutnya juga ada Ungat Spesial, tentu dari Ayah Kejora. Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto bareng Abang El, bersahabat. Ya, ada sebuah kalimat tentu yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Kayak kembar ya, kata Ayah. Wah, masya Allah, banget bahagianya, aki Abang El mempunyai cucu pertama yang sangat luar biasa mudah mudahan sehat dan bahagia selalu untuk berikutnya juga perhatikan Bang Benny Muliana Sapian juga mengunggah sebuah postingan foto Abang L di guest pribadi miliknya wow, Masya Allah banget ya semua memposting foto Abang L ini sih cute dan menggemaskan, Masya Allah banget dan ke kabar selanjutnya juga ini nama spesial yang membuat kita semakin bahagia juga bersahabat ya di video ini Tentu ada yang membahagiakan karena tamu spesial juga hadir selain cirayut Ada juga Tiuku Wisnu yang turut hadir di acara ini persahabat ya Para fans tentunya menunggu banget Kita lihat di postingan Les Lawrence Korsik ini Please tolong mimin pengen vlog Bang Wisnu sama Papa Bilar Kangen Jokes Bapak-bapak -bap, Woy katanya tuh Coba kita lihat persahabat ya di video ini Waa Adakah Kia Sungkar Irwansyah juga hadir Dan tentunya Tioko Wisnu juga tuh wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah tentunya para sahabat teman artis Turut hadir di acara malam hari ini Mendoakan Abang El Mudah-mudahan Abang El menjadi anak yang berguna dan selalu membanggakan orang tua keluarga dan semua orang amin Ya robbal Alamin Dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya Ini ada momen spesial yang membahagiakan juga Tiba-tiba persahabat -tiba ya, tidak Lesti tentunya terjatuh ya <c bundle> Ini kelakuan yang membuat kita ketawa ngakak juga persahabat Ya ada, ada aja kelakuan dari Bunda Lesti ini Masya Allah dan alhamdulillah juga TOC juga turut hadir di acara tersebut bersahabat ya. Pokoknya malam hari ini bahagianya luar biasa yang dirasakan oleh para fans sejati Leslar. Wow. Kita lihat juga ke berikutnya sahabat ya. Kakak Bilar berunggah sebuah postingan video nih dan alhamdulillah juga ada Kak dude Herlino dan Ica Subandono yang turut hadir malam hari ini. Wah bahagianya ya, masya Allah Kakak Bilar pun merasakan bahagia bahwa teman-teman sahabat tentunya turut hadir di acara akikah Abang El malam hari ini. Dan untuk berikutnya juga perhatikan ini unggah special momen bersahabat ya Abang El ketika digendong Papa apa pilar ini tentunya tertidur pulas banget ya masya Allah anteng gak rewel postingan ini diunggah oleh akun lens larus dan tentu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan gimana mas teddy depan tv katanya tuh persahabat ya, masya Allah dan kita lihat aja Ke sulit kedua ini ada bonus katanya para sahabat ya dan tentu di sini ada sebuah kalimat komentar di slide kedua perhatikan kalimatnya Gue punya temen yang hobi Julitin Lesti Pas kemarin ada gempa di Jakarta Dia lari-lari malah nyebut Lesti Maafin gue abis head comment ke lu katanya tuh <laughs> Wow, isi membuat kita ngakak ketawa juga Membacanya persahabat ya Ada-ada aja Dan tentunya kita sebagai fans sejati Harus tetap kompak mendukung dan mendoakan yang terbaik Pokoknya untuk di dalam kesayangan kita Selanjutnya di sini ada momen spesial juga ini ketika Potong rambut, persahabat ya. Potong rambut abang L yang tentu dipotong oleh tujuh orang, dan ada beberapa juga keluarga besar, ada usaha juga yang ikut memotong rambut abang L, persahabat ya, dan tentu ada aki dan Opanya Masya Allah, mudah-mudahan dalam acara tasyakuran ini tentunya menjadi berkah, barokah, semuanya. Amin. Dan kita lihat juga, itu unggah berikutnya ini bonus banget ya. Part ketika teo nyanyi sempat sempatnya ke kavilar, tentunya menunjukkan keramatisannya dengan Lesti Keji. Masya Allah luar biasa, bersahabat yang masih sempat-sempatnya. Katanya tuh, ini cute luar biasa, Masya Allah.